Pernahkah kalian berkemah sambil memancing? Kalian akan rasakan sensasi camping sambil memancing di pinggir air yang sangat luas Di Jangari, Waduk Cirata, banyak terdapat daratan di pinggir atau di atas-atas bukit kecil yang terhampar luas di sini. Kita bisa berkemah di mana saja kita suka, sepanjang tidak mengganggu kegiatan di sekitar Waduk Cirata. Pemandangannya sangat indah dan ada bonus ikan bakar dari hasil memancing di sini. Apalagi ketika matahari mulai terbenam, kita bisa menyaksikan sinar matahari sore yang gemilau nya terbias terkena air yang terhampar luas. Ini adalah pengalaman yang jarang kita dapatkan oleh karena itu, genapilah petualangan kalian di sini, dan jangan lupa nantikan episode lengkapnya di Sin Trip.